Halo semuat pagi, buat kendongan hadir kembali Kami ingin kendongan akan berbagi info menarik unik lainnya Oke, hari ini saya akan berbagi Ini Jadi hari ini saya akan Unboxing produk Dari Xiaomi Redmi 9A, salah satu produk entry level Dimana ya kita lihat Nanti apakah cukup worth di tahun ini Karena Secara tampilan kita dapat Kesempatan seperti ini, jadi ini diterbitkan Beberapa waktu yang lalu Oke, okay, sebelum lanjut untuk unboxing Redmi 9A ini dulu. Oke. Okay, uh kita lihat dari luar Redmi 9A seperti pada umumnya. Desktop ya ada beberapa informasi di Facebooknya ini ada ini di sisi kiri ada Redmi Bisa isi akses Google aplikasi untuk Yesmos. Kemudian jangan terima jika saya kesal. masih segel, kemudian di bawahnya kosong ya. Dan samping kanan sama dengan tadi ada informasi segel juga sama kiri kanan sama kemudian di depan ini ada tam ada kran TAM, logo Xiaomi kemudian ini kami buatan Indonesia jadi ini dibuat di Indonesia loh habis A ah. kemudian informasinya di mana sih Indonesia ini dibuatnya jadi di di provinsi saat Nusa Penida loh dan kita kepulauan Riau ya Warnanya kita dapat yang grey, granit grey, RAM 3, kemudian ROM 32. Kemudian ini informasinya 6,53 inci ke 5000mAh. Kemudian mesinnya itu Helio G25. Kemudian untuk kameranya di belakang ada 13MP, kemudian yang di depan itu. 5 MB. Oke okay, ya. kita buka, ini informasinya. Oke, okay, langsung aja. Nah, ini, jadi seperti biasa pada umumnya. Uh, ada kartu dari Alvinson. Okay, ya, seperti ini. Ada Country Director. Indonesia, Indonesia. Kemudian ini unitnya. Oke, ini unitnya. Apa lagi. Oke, seperti biasa paketnya ada. Ini. untuk makan sim tempat nano ya kali ini kemudian ada Apa lagi ini oh ini kartu garansi semacam petunjuk dan garansi oh petunjuk petunjuk penggunaan bawaan oke enggak ada hardcase nya ya belum ada kemudian ada unit charger jadi ini chargernya ya 100 volt sampai dua puluh watt jadi masih standar belum fast charging ini kabelnya belum tipe C jadi masih yang port USB Oke. Okay. Baik lagi. Dah, skip saja. kita lihat ini eh uh, masih plastik ya, belum belum uh, Gorilla Glass. Kemudian untuk kameranya di sini ada 13 MP. Oke. Okay. Satu, kemudian ini flash. Jadi ini bukan kamera wi flash. Jadi kameranya cuma satu. Ya. Dan ini ya, ini depan, sini. Kameranya ada 5. 5 MP. Itu. Coba kita nyalakan. Jadi ini harganya sekitar satu jutaan lah. Jadi eh, memang sedikit di bawahnya dari 8A generasi sebelumnya. Cuman dengan harga segitu ya lumayan lah lumayan, lumayan word ini oke okay. keletiannya sudah MIUI 12 nah betul jadi MIUI 12 antar mukanya mungkin sedikit seperti itu oke okay, nanti untuk review akan saya sampaikan di video selanjutnya mungkin itu dulu yang saya bagi terkait dengan Redmi 9A Yes, harga satu jutaan lah, harga 1 jutaan ke atas dengan kamera level flagship ya, 13 MP itu sangat worth sekali. Oke, itu bisa saya bagi. Saya akhiri sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.